oke balik lagi di bikin car dulu ya seperti biasa kita akan bermain di pramatic play sepertinya di ato uus dan seperti biasa gua bawa amunisi 250 ribu sih benar-benar kita dikasih yang mantap-mantap aja ya minimal baru lagi oke kita oke kita tidak ada yang dianggung sini Eh, buat apa yang dianggung? Buka, kecil yang dianggung dulu Buka-buka, kecil yang dianggung Buka, kecil yang dianggung Buka, kecil yang dianggung Oke, kita oke, let's gua pasti. Ini Ini Apa minah? Kau dia? Tu satu jangan nak babang.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 kita bisa kita lebih cepet lumayan sih oke oke ini udah positifnya dan buat kalian yang belum belum udah main, belum main, coba-coba cuy. Oke, di sini slot dan di dalam Bye bye bye bye bye bye bye bye.